Halo teman-teman, wow ini ada mainan banyak teman-teman, wah wow, mainannya kotor ya teman-teman ya, wow oke okay. kita akan membersihkan aja mainannya teman-teman, Wah wow, sebelum dibersihkan, tetapi kita akan kumpulkan di sini dulu teman-teman ya, oke okay, kita kumpulkan teman-teman, wow ini mainan apa ini teman, wow, oh, wow wow ini mainan lucu teman-teman. Wow ini bentuknya kok ada rodanya Wow yang ini Sepertinya hewan ini teman-teman Wow keren Wadidaw wadidaw Mantap, mantap betul Mantul, wah wow, ini ada Lehernya yang panjang teman-teman Wow oh, Ini ada ekornya juga Wow, Ini gede sekali mainannya teman-teman Wow yang ini juga oke okay, teman teman kita bersihkan wow airnya sudah siap oke okay, kita lanjut wow apa ini teman teman kita bersihkan dulu wow ternyata bisa yuk teman teman wow keren mantul mantap betul Wow ini mainan apa lagi teman-teman Ada ekornya Wow Ternyata harimau teman-teman Wow Wow lucu teman-teman Harimau nya ada anaknya teman-teman Wow dia lagi main-main sama ibunya teman-teman Wow oke lanjut kita lihat teman-teman ini wow ini mainan apa ini teman ini oh, ada ekornya wow ini brontosaurus ternyata teman-teman wow ekornya panjang ya wow oke, kita lanjut teman-teman ini mainan apa ya teman-teman kita lihat teman-teman wow, ternyata mobil tangki teman-teman warna merah, keren ya oke, lanjut lagi teman-teman Wow, ini hewan apa teman-teman? Ada tarinya. Wow, ternyata walrus teman-teman. Ini sejenis anjing laut. Wow, keren sekali. Ayo teman-teman, kita bersihkan lagi mainannya. Wow. Apa ini, teman-teman? Ada banyaknya! Wow, pesawat terbang, teman-teman! Pesawat terbangnya lucu, teman-teman! Keren sekali, tapi ya, wow! Ayo, teman-teman, kita bersihkan lagi mainannya, teman-teman! Wah! Wow. Ada lagi nih lehernya panjang ini, teman-teman. Wow, ternyata jerapah, teman-teman. Wow, lucu sekali jerapahnya. Wow, ini jerapahnya lagi dikasih makan, teman-teman. Lagi makan jerapahnya sama anaknya. Wow. Wow, kita lanjut lagi, teman-teman, membersihkan -teman. mainannya, teman-teman. Wow. Ini apa ini, teman-teman? gede sekali mainannya wow ternyata mobil bus teman-teman warnanya hitam wow keren sekali ya teman-teman ya wow mantul mantap betul oke kita lanjut lagi teman-teman membersihkan mainannya wow apalagi teman-teman ya Wow mobil pemadam kebakaran teman-teman Keren sekali mobilnya ya Wow warnanya merah teman-teman Keren ternyata ya Oke kita taruh sini Lanjut lagi teman-teman Kita akan membersihkan mainannya lagi Wow apalagi ini ya Wow ternyata ini mobil box teman-teman Ini mobil box untuk mengangkut paket-paket barang teman-teman Wow keren sekali warna kuning Oke lanjut lagi teman-teman Wow ini lagi mobil apa ini teman-teman Mobilnya -teman? kecil Wow ternyata mobil sedan teman-teman Mobil sedannya keren warna silver Wow mantul mantap betul Oke teman-teman sudah selesai Jangan lupa subscribe ya